3, 2, 1, GO! Perseteruan yang tengah terjadi antara Rito dan Dinar ramai diperbincangkan. Dinar mengatakan capek banget, hubungan toksik banget, kayak hubungan putus nyambung-putus nyambung. Dalam satu wawancara, Dinar diminta klarifikasi uang senilai 20M dinar mengatakan enggak pernah meminta itu enggak tega namun dari pihak Rito mengatakan bahwa uang 20m itu adalah pernyataan dari netizen yang budiman yang membuat Rito kecewa setelah itu pihak dinar membuat story katanya Rito tidak gentle setelah diwawancarai di podcast dapur pincang online dalam acara tersebut Rito mengatakan kalau sudah nikah okelah okay dirinya mau mencari 20 m dan dikasih ke dinar kalaupun 20 m mending dirinya nyari cewek lain ungkap Ridho ilahi dua pasangan yang berseteru berujung putus nyambung salah satu netizen mengatakan September mau tunangan pihak Tinar mengatakan paling itu ngomong doang Masalah paling berantem-berantem kecil, cuman kalau itu berulang-ulang sebagai cewek, gak ada harga dirinya, ungkap Dinar Candy. Kalau cewek lain enak diperlakukan ini itu, lako aku tidak ya? Lanjut Dinar. Dalam acara yang tayang 1 Juni 2022 lalu, Dinar merasa kecewa akan sikap Rido. Tapi kalau kita melihat video Rido yang tayang pada dapur pincang online, Rido mengaku sebagai laki-laki tidak pernah dihargai Setiap nasihat-nasihat untuk dinar selalu dibantah Kemelut yang terjadi, akankah kedua pasangan ini bisa kembali lagi? Satu sama lain punya opsi yang berbeda dalam mengungkap masalah yang terjadi